Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sobat semua, pecinta agar Oke, okay. hari ini saya akan mempromosikan produk saja, yaitu agar bar agar bar hitam biasa kita bikin once atau pipa rokok, bagi yang suka dengan agar bar bisa order. sekarang juga kita akan memuliskan ini kita produknya agar bahar ini agak mungil kayaknya ini barangnya bagus Anda bisa lihat ini rokoknya all ya bisa all karena ini gede terus runcing kita akan ukur untuk panjangnya ini panjangnya dengan garis lurus, ini 12, berarti ya 11,6 ya ini garis lurusnya untuk ini kan berapa ya, 12 12 ya, ini tebelnya biasa Tak ukur untuk tebelnya 11 11 mili Oke, okay, sebelumnya jangan lupa Untuk komennya, udaranya harganya 120 ribu bisa belar di tempat Ini padat hitamnya Anda bisa lihat, ini ada Apa ini ya Variasinya, kayaknya ini kemangilap juga ini Anda bisa lihat ini Kurangnya bagus, kalau aslinya Kalau mungkin videonya kurang agak jelas ya Anda bisa lihat ini, uh bagus sekali. Ini bagus, cinta rokok. Pasti tahu ini rasanya kayak gimana. Ini lengkungnya, guys, uh, keren. Lihat ini. Uh, mantap ini. Nyaman dipegang. Hmm. Oke okay. Silahkan di -order. Ini harganya Rp120.000 Bisa bayar di tempat Atau COD Kita COD melalui JNT Kalau transfer Lebih enak lagi Untuk ekspedisinya bisa anda pilih Sesuai dengan selera anda Biasanya kalau COD ada biaya tambahan ini dari CNT-nya, ada, CND -nya. ada v nya kayaknya ini. Oke terima kasih atas perhatiannya, selamat siang, ya. selamat beraktivitas, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.